kawan-kawan Youtuber, hari ini suasana tahun baru 1 Januari 2020, kawan-kawan Youtuber Samuel Sianipar Youtube Channel ngeplok di pantai kawan-kawan Youtuber bagaimana kehebohan pantai ini di hari libur di pangkal tahun 2020, kawan-kawan Youtuber kita akan plok sampai habis Samuel Sianipar Youtube Channel dari Pantai Mubu, kawan-kawan Youtuber, Samuel Sianipar ngeplok bersama anak pemilik dan penguasa pulau murur anak -pahatan. namanya Bang Adi ya iya yeah namanya Bang Adi, kawan-kawan Youtuber, ini dia Bang Adi yang ganteng yeah. oke okay. kawan-kawan Youtuber, selamat menyaksikan